Aku cinta mie sedap ayam bakar limau baru, sedapnya next level. Hi baby, ini nih inovasi rasa terbaru mie sedap ayam bakar limau. Sensasi sambal cobeknya, disegerin jeruk limau, aromanya gurih ayam bakarnya meresap nyatu di mie yang kenyal. Ada rempe daun jeruknya, sumpah enak. Cobain yuk. Wah, sedapnya cintami cinta mie sedap, baru mie sedap, ayam bakar limau, sedap, sedap, sedap, sedapnya next level dari Wings Food.